Setelah Adam alihissalatu wassalam diturunkan di India dalam satu riwayat, kemudian Hawa diturunkan di Makkah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan keduanya. Dan isilah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia kepada Adam dengan beberapa putra dan putri jadi Hawa itu setiap melahirkan selalu kembar jadi ada laki-laki ada perempuan dan Hawa melahirkan sampai 20 kali artinya bahwa Nabi Adam alihi salatu wassalam memiliki anak 40 20 laki-laki dan 20 perempuan begitulah Allah subhanahu wa ta'ala berikan Pasangannya masing-masing, maka di antara putra dan putri Adam, mari Wassalam yang paling sulung atau yang paling besar adalah Habib, karena kobil itu adiknya. Lah, karena keduanya sudah dewasa maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada Adam untuk menikahkan keduanya maksudnya pasangan habil dinikahkan dengan qabil dan pasangan qabil dinikahkan dengan habil lah kebetulan habil ini ketika dilahirkan pasangannya itu kurang cantik berbeda dengan qabil pasangannya sangat cantik sekali Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam agar Habil menikahi kembarannya Qabil dan Qabil menikahi kembarannya Habil, naluri Qabil berjalan. Kalau saya menikahi kembaran Habil, istri saya tak tak cantik. Enak kali si Habil itu dapat pasangannya. Dari sini kemudian Ikhwafirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, syaitan datang memberikan was-was kepada Qabil akhirnya kabil memiliki penyakit yang disebut dengan hasad inilah penyakit yang pertama kali muncul di bumi karena hasad itu penyakit yang pertama kali muncul di langit ketika iblis hasad kepada adam dan hasad pula penyakit yang muncul pertama kali di bumi ketika hasadnya qabil kepada habib lah di sini qafilin meyakini Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kisah ini di dalam surah Al-Maidah ayat 27 28 29 dan 30 serta 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman Watsulu alaihim naba' ibnai Adam bil haqq bacakan wahyu Muhammad kepada mereka tentang habar dua putra Adam Bilhab dengan kebenaran Idhqarrabakurbanan قرب Ketika keduanya berkurban Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fatukubbila min ahadihima Tapi Allah hanya menerima satu di antara keduanya Walam yutaqabbal minal akhar Dan Allah tidak menerima kurban yang lainnya Qalah berkata salah satunya La aqtulannaka sa akan bunuh engkau. Qala maka orang yang dibunuh itu mengatakan yang akan dibunuh itu mengatakan innamayataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurbannya dari hamba-hambanya yang bertakwa. Kisahnya begini ikhwan. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalatu wasallam memerintahkan puteranya ini menikah Kobil ini menolak, tidak mau enak saja saya menikahi wanita yang kurang cantik saya mau tetap dengan kembaran saya Adam ini bukan bapak diktator bukan bapak yang artinya memaksakan anak-anaknya, tidak dia tetap berusaha supaya Qabil ini mau menerima perintah Allah dari situlah kemudian Adam alaihi salatu wasallam berdoa, maka turunlah syariat untuk kurban. Ketika ada putusan untuk berkurban, maka Habil kemudian berkurban dengan hartanya karena dia seorang peternak, maka dia kurbankan kambing terbaik. Lah, Kabil ini bukan peternak tapi petani karena memang dari awal dia sudah hasad kepada Qabil kemudian dia melihat pandangan berbeda kepada ayahnya seolah-olah ayahnya berpihak kepada Habil dari situlah kemudian Qabil pun seolah-olah tidak terima dengan perintah Allah makanya kemudian dia asal-asalan mengambil buah-buahan yang jelek gitu kan yang kalaupun diberikan kepada binatang tidak mau makan bahasanya tapi karena itulah Qabil marah gitu kan dia bawa sekeranjang buah-buahan yang buruk, dinaikkan ke atas gunung. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dalam Al-Quran ini, إذ قرب قربانا فتقب ahadihima Maka Allah hanya terima satu saja dari keduanya, ولم يتقبل من الآخر Allah kirimkan api dan hanya melahap kambingnya si habil saja maka ketika Qabil melihat bahwa kurban dia ditolak marah dia kemudian dia mengatakan la aqtulanna kubunuh kamu kubunuh kamu maka kemudian Habil hanya mengatakan qala innama yatakabbalullahu minal muttaqin dia nasihatkan kepada adiknya sesungguhnya Allah itu hanya menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa dari sini khuafidini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ajarkan kepada kita semua dari kisah Habil dan Qabil ini bagaimana Habil memberikan bantahan kepada saudaranya yang hendak membunuhnya dan ini akhlak bagi kita ikhwan apa kata Habil ketika dia tahu diancam akan dibunuh sebenarnya disebutkan dalam tarikh Habil ini orangnya besar kekar, lebih kuat dibandingkan adiknya Kobi kalaupun keduanya bergulat, pasti kalah adiknya itu lah apa yang diajarkan Habil kepada kita? Allah mengatakan laim basta yadaya laim basta ilayya yadaka litqtulani ma ana bibasti yadaya ilaika liaktulah Jika engkau arahkan tangan untuk membunuh diriku maka tanganku tidak akan aku ulurkan untuk membunuh dirimu Inni akhafullah karena saya takut kepada Allah Rabbal alamin rad Yang menguasai alam semesta ini Disebutkan Oleh Al-Imam al Ibnu Katsir Rahimahullahu ta'ala Dalam bidayah wa nihayah Beliau mengatakan Ketika suatu waktu Habil ini telat pulang ketika itu Adam alihi salatu wassalam memerintahkan Qabil untuk mencari Habil dicarinya Qabil ini Habil ini oleh Qabil rupanya setelah dia mencarinya itu dia melihat abangnya sedang tertidur maka dia ambil batu kemudian batu besar dibenturkan di kepalanya meninggallah Habil ini lah ketika meninggal ikhwa mulia kena Allah subhanahu wa ta'ala Qabil punak Seolah-olah tidak bersalah dia Ketika itu lama Adam kehilangan Habil Akhirnya Qabil itu mulai diliputi rasa takut dan menyesal Kemudian dia pun pergi meninggalkan Adam alihi salatu wassalam Dia ambil lagi jasad Habil Kemudian dia bawa kesana kemari Ada yang mengatakan dalam sebuah riwayat sampai bertahun-tahun artinya Allah subhanahu wa ta'ala rawat jasad habi tidak mustah di makan tanah itu bertahun-tahun bingung dia harus diapakan jasad ini sampai pada suatu waktu akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus guraban faba'asallahu guraban maka Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan burung burung gurab burung gagak ketika itu gagak ini sedang ngorek-ngorek tanah dengan kakinya dari setelah kemudian terinspirasi si kobil ini untuk menguburkan habil dari setelah kemudian kobil menguburkan habil dan belakangan Adam tahu ya. lah kemudian Adam adikin salatu wassalam pun dicabut nyawanya dan dialah nabi yang pertama yang wafat di perbukaan bumi lah ketika Adam alihi salatu wassalam wafat maka mulailah beranak pinak keturunannya yang ada di bukit dan habil pun beranak pinak keturunannya yang ada di lembah dari sini ikhwafidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mulai memisahkan mana orang-orang yang baik mana orang-orang yang jahat sampailah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Allah Syed Nabi Allah Syed ini ikhwan masih putra Adam karena dia dalam bahasa Arab itu hibatullah Allah hadiahkan kepada Adam pengganti habil ini seorang Nabi namanya Syed dan Allah memberikan 50 lembar sahifah kepada Syed makanya ada hadis yang mengatakan Allah menurunkan kitab dari langit itu sebanyak 104 kitab yang 4 ma'ruf Taurat, Zabur Injil, eh, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran Itu yang empat Yang seratus itu disebut suhuf namanya Yang lima puluh Lima puluh suhuf, lembaran Diberikan kepada Syif Kemudian yang di, tiga puluh Diberikan kepada Idris Kemudian yang sepuluh disebut Diberikan kepada Ibrahim Dan yang sepuluhnya lagi di, Diberikan kepada Musa selain Taurat Makanya Allah mengatakan Wa inna hadha lafi suhufil ula dan dalam Al-Qur'an itu terdapat suhuf yang pertama suhufnya Syits, suhufnya Idris, suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa. Makanya Allah mengatakan Inna lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim. Allah berikan 10 suhuf wa Musa. Dan suhufnya Nabi Musa yang 10 selain Taurat Lashis ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti ada Mulailah dia berdakwah, berdakwah dan berdakwah sampai ketika Qabil meninggal dunia. Ketika Qabil meninggal dunia, syaitan ini tidak membiarkan jasadnya begitu saja. Tapi syaitan menjadikan momentum meninggalnya Qabil ini menciptakan sebuah kemaksiatan baru. Kalau sebelumnya setan sudah membuat kemaksiatan hasad, kemudian pembunuhan, ini maksiat yang yang nomor 2 Ini yang nomor tiga lain lagi. Jadi ketika kematian Kobil itu syaitan menjelma menjadi orang saleh, kemudian mendatangi kabilahnya Kobil ini dan mengatakan kalian tidak boleh langsung menguburkan bapak kalian Kobil, tetapi hendaklah dimuliakan dulu, biarkan jasadnya dulu. Jangan langsung dikuburkan. Hormati kematian dari sudah kemudian orang ini maksudnya iblis yang menjelma sebagai manusia ini menciptakan alat musik. Ya. Yeah. Namanya seruling, mizmar. Makanya Rasul mengatakan sautul mizmar min sautis syaitah. Suara seruling itu suara setan. Lah, yeah. nah, ini iblis ini menciptakan suara seruling, dia menciptakan seruling kemudian ditiup kabilah di atas bukit ini tidak pernah turun ke bawah karena dilarang begitu juga kabilah yang dilembah dilarang untuk naik ke atas jadi tidak pernah ketemu tuh bertahun-tahun yang di atas tidak pernah ketemu ke bawah begitu juga yang di bawah tidak pernah ketemu di atas rupa mereka seperti apa Wallahu'ala tapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan karena Qabil ini istrinya cantik maka wanita-wanitanya semuanya cantik wanita-wanitanya itu semuanya cantik keturunannya Sementara yang di atas, ya kan? Rata-rata wanitanya kurang cantik, tetapi anak-anak budanya tampan-tampan. Maka ketika mendengar suara seruling, aneh bagi mereka. nggak pernah mereka mendengar suara lagu, suara musik gitu kan? Instrumen musik dari seruling itu nggak pernah. Tapi kok kok rasanya aneh. Dari situ kemudian mereka penasaran, dicarilah suara itu. Jadi yang dari bawah turun yang dari bawah naik jadi yang dari atas turun yang dari bawah naik gitu kan ketemulah dua kabilah itu maka yang perempuan cantik memandang anak muda yang tampan Kenapa pernah ketemu sebelum. begitu juga sebaliknya gitu kan lah dari sini ikhwafidin muliakan Allah Azza wa jal, terjadilah perzinahan dari hasad pembunuhan kemudian perzinahan dan diawali musik Makanya musik, zina, dan khomer ini tiga serangkaian yang tidak mungkin dilepas. Kalau ada zina pasti ada musik, ya, pasti ada khomer di situ. Lah dari sini Khawafidin ketika sis meninggal dunia, maka tugas yang sangat berat diberikan kepada Idris. Idris ini diutus ketika rusaknya akhlak. Memang tidak ada kesyirikan di zaman itu. Belum ada orang yang kafir belum. Belum ada orang yang musyrik. karena kesyirikan itu terjadi pertama kali di zaman Nabi Nuh. Dan itu setelah sepuluh kurun. Satu kurun itu seratus tahun. Berarti setelah seribu tahun dari wafatnya Adam sampai diutusnya Nuh baru terjadi kesyirikan. Tapi di zaman Nabi Idris ini akhlak dua kabilah itu sudah rusak. Sudah rusak sekali. Makanya Nabi Idris alaihi AS diberikan pahala oleh Allah setiap hari mendapatkan pahala sejumlah umat yang didakwahinya. Dan setelah kemudian Idris meminta kepada Allah untuk dipanjangkan usianya. Berjumpalah dia dengan Jibril. Dia mengatakan, Wahai Jibril, aku ingin berdoa kepada Allah agar malaikat maut tidak langsung mencabut nyawaku. Aku ingin panjang usiaku. Karena melihat keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepadanya, kata Jibril nggak apa-apa, tapi kamu harus ngomong kepada malaikat maut, ya. Kemudian kata Idris di mana aku mendapatkan malaikat maut supaya aku bisa bicara kepadanya dan tidak cepat-cepat dicabut nyawaku. Kata Jibril gampang, kuantar kau ke langit. Maka akhirnya Idris pun diangkat oleh Jibril ke langit ke langit pertama, kedua, ketiga sampai keempat dan ini diisyaratkan dalam Al-Qur'an makanan kami angkat Idris ke tempat yang tinggi maksudnya ke langit keempat. Kononnya mau berjumpa dengan malaikat maut Sesampainya di langit keempat, malaikat maut sudah nunggu di situ. Belum dipanggil sudah muncul. Yang yang yang heran Jibril Kata Jibril, ya malaikat maut, kenapa kamu ada di sini? Kata malaikat maut, wahai Jibril, barusan Allah memerintahkan aku Untuk mencabut nyawa manusia di langit keempat Aku pun heran mana ada manusia di langit keempat Rupanya tidak ada manusia di langit keempat kecuali Idris Idris mau nawar supaya dipanjangkan usianya Malaikat maut hari itu pula diperintah untuk mencabut nyawanya Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang enggak mungkin telat enggak mungkin maju. Pasti pas waktunya. Maka Idris pun kemudian dicabut nyawanya. Satu-satunya nabi yang meninggal di langit hanyalah Idris.